Bumi yang luas mulai memancarkan getaran kecil namun cepat. Gelombang demi gelombang fluktuasi mulai liar memancar dari lindung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T3L4 n 4 nanogram. Ketika fluktuasi menyebar, seluruh bentangan bumi mulai menjadi sunyi dan tandus pada tingkat yang menakjubkan. Puncak gunung yang semula hijau sekarang dengan cepat berubah layu dan kuning. Sementara aura sepi secara bertahap memancar keluar. Sementara tanah berubah tandus. Gelombang energi yang tak terbatas seperti samudera tercurah dari bumi. Akhirnya mereka bertemu di asal kehancuran, tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Ini adalah kitab suci kesedihan besar Dao sektea Melihat transformasi tanah yang tiba-tiba, teriakan alarm mulai berdering dari lingkungan. Beberapa orang dapat merasakan transformasi yang terjadi pada tanah. Selain itu... Mereka juga bisa merasakan energi tak terbatas yang melonjak seperti banjir di dalam bumi melalui kaki mereka Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa Lindung akan benar-benar berhasil menguasai kitab suci kesedihan besar Mata Wukun menjadi suram ketika dia melihat ke arah sosok dalam kehancuran Suaranya dipenuhi dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan Tentu, ini tidak terbatas hanya pada dirinya Bahkan mata Ling Kingzu, yang berdiri di samping Mengeras sesaat, The Great Desolation Scripture agak terkenal di antara sekte super lainnya. Saat itu, jenius iblis Zhou Tong juga telah mempelajari seni bela diri ini, memungkinkannya untuk mencapai puncak generasi muda di wilayah Suan Timur. Ketika dia masuk ke Gerbang Yuan pada akhirnya, dia telah mengubah radius seribu mil tanah menjadi tanah yang benar-benar terpencil. Dengan kekuatan tanah yang tak terbatas, dia membunuh tiga tetua besar dengan marah. Ketiga, adalah monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian misterius. Meskipun Lindung saat ini tidak dapat mencapai level Zhou Tong sekarang, Great Desolation Scripture yang ditampilkan olehnya jelas tidak lemah. Tidak heran dia begitu percaya diri menghadapi Yuan Chang. Dia benar-benar memiliki kartu as tersembunyi di lengan bajunya. Di daerah gerbang Yuan, beberapa murid telah mengidentifikasi seni bela diri yang menakutkan dapat membuat ekspresi mereka berubah. Sekaligus, rasa takut muncul di kedalaman mata mereka Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil dalam mempelajari seni bela diri itu Pada saat ini, wajah Ling Zhen secara bertahap menjadi suram ketika dia bergumam pada dirinya sendiri Setelah bertahun-tahun, tidak ada orang lain selain Zhou Tong yang berhasil mempelajarinya Bagaimana orang itu melakukannya? Pandangan yang tak terbayangkan muncul di mata Lei Qian tidak perlu terlalu khawatir, meskipun Lindung berhasil memahami Great Desolation Scripture, dia masih jauh dari level Zoutong. Selain itu, masih ada emblem roh di dalam tubuh bos. Tidak peduli berapa banyak bocah itu melompat dan melompat hari ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kematian. Kata Lingzhen sambil tertawa dingin, kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi, jawab Leikian saat niat membunuh melintas di matanya. Lindong saat ini telah menunjukkan potensi yang agak menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan Yuan Chang mungkin tidak lagi bisa menekannya setelah beberapa tahun. Selain itu, bisakah ada yang menjamin bahwa orang ini tidak akan menjadi Zou Tong berikutnya? Dia tidak bisa dibiarkan hidup, Gumam Zeng saat matanya sedikit menyipit. Bang Bang, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung, gemetar tanah yang telah bertahan untuk waktu yang singkat akhirnya secara bertahap mulai berhenti. Pada saat ini, bumi dalam radius 100 mil sudah berubah sepenuhnya tandus. Aura barbar yang sepi merasuki udara, menginfeksi pikiran orang-orang, menyebabkan sirkulasi yuan power di tubuh mereka menjadi lamban. Aura terpencil yang aneh. Beberapa merasakan perubahan dan langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka buru-buru mengedarkan kekuatan yuan mereka, mereka mencoba untuk membatasi aura sepi yang meresapi area di luar tubuh mereka. Yuan Chang melangkah ke langit dan menatap pemuda yang berdiri di bumi di bawah dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia bisa merasakan energi tak terbatas dan kuat yang mengalir keluar dari tanah sebelum benar-benar mengalir ke tubuh Lindong. Ini adalah aspek sombong dan kejam dari Kitab Suci Kesedihan Besar. Itu bisa secara langsung menyerap kekuatan hidup dan energi tanah dan mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat digunakan oleh praktisi untuk sementara waktu. Meskipun sebagian besar seni bela diri surgawi mampu meminjam energi negeri itu, jelas bahwa kitab suci kesengsaraan besar itu sombong tanpa batas. Di masa lalu, Zultong menggunakannya untuk mengukir nama besar untuk dirinya sendiri di wilayah Suan Timur. Aku benar-benar meremehkanmu. Yuan Chang perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Jenuh dengan niat dingin. Itu bergema melintasi langit. Meskipun Great Desolation Scripture dapat menyerap kekuatan kesedihan untuk memperkuat diri sendiri. Itu sangat menuntut tubuh fisik seseorang. Bahkan Zhou Tong tidak berani menggunakannya dengan santai. Apakah kamu tidak takut menghancurkan diri sendiri sampai mati? Petik 2 jelas bahwa Yuan Chang memiliki cukup banyak pemahaman tentang kitab suci kesedihan besar. Seni bela diri ini pasti kuat. Namun, jika tubuh fisik pengguna belum mencapai tingkat ketangguhan tertentu dan secara paksa menyerap energi tak terbatas ke dalam tubuh seseorang, itu malah akan menyebabkan kematian seseorang. Meskipun Yuan Chang tahu bahwa Lindung telah mempelajari tubuh tempering seni bela diri yang kuat, dia tidak percaya bahwa Lindung bisa dibandingkan dengan Zhou Tong saat itu. Ketika dia mendengar cibiran dari langit, Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Di wajah muda itu, senyum dingin dan mengejek perlahan muncul. Apakah kamu yakin? Tawa lembut terdengar dari mulut Lindong. Tiba-tiba, tangannya menyatu membentuk segel. Detik berikutnya, cahaya hijau di dalam matanya langsung menebal saat matanya berubah menjadi sepasang mata hijau. Di dalam pupilnya ada pola bercahaya naga hijau. Sementara aura luar biasa naga raksasa tumbuh semakin kaya dan kuat. Lampu hijau memanjang dan memendek tanpa batas di kulit Lindong. Sampai sekarang, ketika Lindong memamerkan Green Dragon Materialist Dragon Art, itu tidak terlihat secantik dan menakutkan seperti sebelumnya. Namun, penampilan polos dan sederhana itu sekarang mengandung luasnya yang tampaknya kembali ke akarnya. Kulit Lindong sekarang tampak agak hijau, sambil memberi kesan sedikit kering. Itu tampak seperti lapisan kulit naga hijau tua, meskipun terlihat lemah dan kurus. Ia memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Mengaung, lampu hijau mulai berfluktuasi, sebelum tampak berubah menjadi tato naga hijau samar di tubuhnya. Raungan naga yang dalam bergema di dalam tubuhnya, menyebabkan darah dan meridiannya langsung bergolak dan mendidih. Menyerap, dengan tangannya menyentuh tanah, suara lembut perlahan-lahan muncul dari mulut Lindong. Detik berikutnya, sinar cahaya meledak dari bumi tempat lindung berada dan menghancurkan langit. Berkas cahaya ini mengandung energi yang sangat besar dan tak terbatas. Saat ini, mereka semua sepenuhnya terserap ke dalam tubuh lindung tanpa syarat. Lebih jauh lagi, yang paling mengejutkan mereka adalah, setelah menyerap energi tanpa batas seperti itu, tidak ada indikasi tubuhnya meledak. Jelas. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tirani yang dapat menahan masuknya energi tak terbatas ini. Bang Bang, saat energi yang tak terbatas mengalir deras ke tubuhnya, aura Lindung mulai meningkat selangkah demi selangkah. Fluktuasi Yuan Power dari tubuhnya sudah mencapai tingkat yang menakjubkan. Bajingan ini, wajah Leikian berubah jelek saat dia melihat Lindung di dalam pilar cahaya. Dia bisa merasakan bahwa Yuan Power Lindung sudah melebihi miliknya. Kekuatan hidup dari tanah ini dalam radius belasan mil telah sepenuhnya diserap olehnya. Radius ini harus menjadi batasnya. Namun, sudah akan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Berpikir bahwa tubuh fisiknya sebenarnya mampu menahan gelombang kekuatan seperti itu. Pandangan Zhen juga agak suram. Lindong saat ini juga bisa membuat jantungnya berdebar. Orang ini benar-benar jurang maut. Dan tidak ada yang bisa mengukur seberapa dalam itu. Pilar cahaya yang memenuhi area akhirnya secara bertahap menghilang. Di dalamnya ada sosok pemuda ramping dan kurus. Di bawah tatapan sekitarnya yang tak terhitung banyaknya, dia perlahan berjalan ke depan. Langkah kakinya tidak keras dan jelas saat kakinya mendarat di tanah. Namun, mereka menghasilkan suara kecil yang seiring dengan denyut nadi tanah, menyebabkan tanah bergetar. Saat lampu hijau tersebar, lindung mengangkat kepalanya. Sepasang murid bercahaya hijau yang terkunci pada wajah suram menghadapi Yuan Chang. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah Lindong. Sebelum dia berkata dengan suara lembut, berapa banyak keuntungan yang masih kamu miliki sekarang? Bang, sama seperti kata-kata Lindong memudar. Aura yang sangat tak terbatas dan kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Tingkatannya telah melampaui setengah langkah untuk ahli tahap mendalam kehidupan seperti Lei Qian dan dengan cepat mengejar ke tingkat Yuan Chang. Uff, merasakan dua aura yang menghapus langit. Banyak orang dengan lembut menghembuskan napas, sebelum detak jantung mereka mulai meningkat. Awalnya, mereka berasumsi bahwa pertempuran antara Chen Gui dan Yuan Chang akan menjadi yang terbesar dan terbaik dalam kompetisi sekte besar ini. Namun, adegan sebelumnya memberi tahu mereka bahwa pertarungan puncak asli baru saja tiba. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 807, Pertempuran Intens melawan Yuan Chang. Bang Bang, gelombang demi gelombang yang agung dan Yuan Power yang luas dengan gila-gilaan membentang dari tubuh lindung seperti gelombang pasang. Luasnya itu menyebabkan orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat alis mereka. Di bawah tatapan penuh perhatian dari sekitarnya, lindung perlahan mengepalkan tangannya. Ketika dia merasakan kekuatan bergelombang seperti banjir yang mengalir di dalam tubuhnya, lengkungan puas mulai muncul di sudut mulutnya. The Great Desolation Scripture yang dia keluarkan hari ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya ketika dia bertarung dengan Wang Yan. Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa dengan tubuh fisiknya menjadi lebih tirani. Jumlah energi liar dan liar yang mampu dia tahan jauh melebihi masa lalu. Dia saat ini berada di puncak sebenarnya dari kemampuan bertarungnya. Kamu benar-benar melebihi harapanku, Yuan Chang menunduk. Tatapannya mengunci Lindong yang mengeluarkan aura megah. Niat membenci mulai menyatu di matanya, tumbuh lebih tebal dan lebih tebal. Kekuatan yang ditampilkan Lindong membuatnya merasa semakin terkejut, membuat niat membunuh meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Yang terbaik adalah menyingkirkan lawan dengan potensi luar biasa sedini mungkin. Insiden Zhou dari dulu, dulu sudah cukup. Namun, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu hari ini. Mata Yuan Chang tiba-tiba berubah beku ketika Yuan Power mendesing keluar darinya dan menghapuskan langit. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang logam hitam muncul di tangannya dalam sekejap. Gemetar mengguncang pedang, sebelum untaian pedang ki yang cepat dan sengit menjerit. Mirip dengan bintang-bintang yang memenuhi langit, mereka berkumpul di Lindong. Sepertinya Yuan Chang tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya dan akhirnya bergerak. Namun, dalam menghadapi serangan ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa di langit. Dengan lambaian lengan bajunya, Burning Sky Cauldron di atas kepalanya langsung mulai berputar. Pilar api panas menyala keluar. Sepenuhnya menguapkan pedang ki yang masuk. Yuan Chang, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuanmu yang sebenarnya. Metode kecil ini hanya akan membuang reputasi tiga raja kecil gerbang Yuan. Tubuh Lindong bergerak dan mendarat di Burning Sky Cauldron. Dia menatap Yuan Chang, mencibir ketika kata-katanya bergema di langit. Saat kata-kata ejekannya terdengar, niat dingin menyembur di mata Lindong. Dengan pikiran, Burning Sky Cauldron meluas dengan cepat, berubah menjadi sebuah kuali besar yang melayang di langit. Cahaya merah mulai berkumpul di sekitarnya. Samar-samar, susunan api yang menyala mulai terbentuk di bawah kuali besar. Sementara fluktuasi yang sangat liar dan keras mulai menyebar keluar. Burning Sky Array Saat dia menatap array bersinar di bawah Burning Sky Cauldron, mata Yuan Chang langsung mengeras. Jelas dia telah mengenali Array ini. Berencana menggunakan Array ini untuk berurusan denganku. Ya, tatapan Yuan Chang menjadi sedingin es. Mereka sebelumnya telah terperangkap dalam Burning Sky Cauldron. Dan secara alami tahu betapa hebatnya Burning Sky Array. Sebelumnya, mereka telah berhasil melewatinya karena arai tidak diaktifkan. Sekarang Lindung memiliki kendali atas Burning Sky Cauldron. Itu wajar baginya untuk dapat mengaktifkan Burning Sky Array. Oleh karena itu, jika Yuan Chang terjebak dalam arai, itu akan menjadi agak merepotkan baginya. Seolah akan semudah itu, Yuan Chang bukan orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Setelah melihat bahwa Lindong sedang mengatur Burning Sky Arai untuk menghadapinya, dia dengan ganas melangkah maju. Selusin setelah gambar menyapu langit, dalam sekejap, mereka muncul di hadapan Lindong. Pedang logam hitam di tangan mereka mengandung kekuatan yang cukup untuk mengubah ahli panggung sembilan puncak Nirvana Yuan menjadi kabut berdarah. Karena mereka dengan tajam menusuk ke tenggorokan Lindong seperti kilat. Namun, Lindong tidak panik saat menyaksikan serangan Yuan Chang. Dengan mengepalkan tinjunya, Yuan Power yang megah terbang keluar dan celah muncul langit di atas. Sosok ilusi muncul di celah itu saat mengulurkan tangan raksasa. Tangan surgawi sepi yang besar terpencil. Tangan yang sangat raksasa dan besar yang muncul berisi fluktuasi mengamuk yang jauh melampaui masa lalu. Menghancurkan udara. Itu dengan marah menepuk Yuan Chang. Chi, saat angin kencang menekannya. Tatapan Yuan Chang dan menjadi beku. Dengan tebasan kuat dari pedang logamnya. Pedang ki raksasa yang hampir seratus kaki panjang ditembakkan. Satu serangan membelah tangan raksasa itu. Pada saat ini. Kekuatan sombong tahap awal mendalam hidup terungkap secara menyeluruh. Swoosh, sama seperti Yuan Chang mengiris tangan raksasa terpisah dengan satu tebasan kata-katanya. Lampu hijau tiba-tiba terpantul di matanya. Seperti hantu, sosok lampu hijau muncul di depannya. Jari-jarinya seperti tombak, berubah menjadi hujan es karena mereka langsung menyelimuti semua tempat fatal di tubuh Yuan Chang. Cici, gambar jari-jari lampu hijau tampak menutupi langit ketika mereka muncul. Setiap jari dipenuhi dengan kekuatan luar biasa keras. Di wajah jari-jari ini, bahkan udara itu sendiri meledak. Kamu ingin mati, melihat bahwa Lindung mengandalkan tangan kosongnya untuk menyerangnya dari jarak dekat. Niat membunuh di mata Yuan Chang langsung berkembang. Pedang logam tersentak, berubah menjadi gambar pedang yang dengan kejam menebas gambar jari. Dentang-dentang-dentang, saat pedang menebas jari-jarinya, darah segar tidak memercik seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dentang logam yang jelas dan berbeda bergema keluar, percikan meledak, menyebabkan hati para penonton melompat ketakutan dan gentar. Tubuh fisik yang kuat, saat pedang logam meretas dengan cepat, jumlah kekuatan yang dihasilkan dari kontak mereka menyebabkan murid-murid Yuan Chang sedikit mengencang. Setelah benar-benar bersilang tangan, dia akhirnya bisa merasakan betapa tubuh fisik Lindong yang kejam itu. Bahkan pedang Soul Tracer kelas surgawi di tangannya tidak bisa berbuat banyak melawan Lindong. Mengaung Saat Lindong mendekati Yuan Chang, tato naga hijau bercahaya di kulitnya tampak melayang. Raungan naga yang dalam bergema di tubuh Lindong saat ia melepaskan serangan paling kejam di Yuan Chang. Ukulan Tendangan Siku Headbutt setiap bagian tubuhnya tampaknya berubah menjadi senjata Serangan fisiknya mirip dengan hujan es lebat di mana setiap serangan cepat dan sengit Menyelimuti setiap titik vital pada tubuh Yuan Chang Bang Bang Bang Penguasaan lindung dari Green Heaven Materialist Dragon Art jelas meningkat Ini membuat tubuh fisiknya semakin kuat Setiap tindakan yang dia lakukan akan menciptakan suara gemuruh aneh yang samar-samar akan keluar dari tubuhnya ini adalah raungan yang diciptakan oleh kekuatan yang dihasilkan ketika tulang-tulangnya bergesekan. Menghadapi serangan tangan kosong yang sangat eksplosif dan keras dari Lindong, jelas bahwa Yuan Chang awalnya agak tidak dapat menyesuaikan diri. Setelah periode pertempuran, ia muncul dalam kondisi yang agak menyedihkan. Namun, Yuan Chang tidak tertekan. Setelah didorong ke keadaan seperti itu di pertukaran awal, ia dengan cepat menstabilkan pijakannya. Yuan Power tanpa batas membanjir keluar, berubah menjadi jam Yuan Power Raksasa di belakangnya. Dong Dong Dong, jam Raksasa melingkari tubuh Yuan Chang. Namun, Lindung tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Hujan es serangan dengan panik mendarat di atas jam. Secara instan, jam yang jelas, Dong, terus terdengar dan bergema di langit. Banyak orang memandang dengan takjub pada rentetan serangan gila yang menghujani langit. Mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam setiap pukulan dan tendangan dari Lindong. Perkelahian yang terjadi di depan mata mereka begitu eksplosif sehingga membuat darah mereka mendidih. Dong Dong Saat bunyi dentang jam terus berdering, ekspresi jahat perlahan-lahan muncul di wajah Lindong. Di bawah serangannya yang gila dan geram, retakan mulai muncul di tubuh jam. Istirahat Ekspresi menyeramkan membanjiri mata Lindong detik berikutnya, tinjunya tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum meninju dengan cara yang lebih eksplosif dan keras. sebuah tato naga hijau menjerit keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga raksasa yang menyertai tinju Lindung saat bergemuruh, dan sangat berdampak pada tubuh Jam. Bang, suara indik telinga yang luar biasa meletus saat langit dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat liar dan keras. di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya. Jam hancur dan meledak. Saat jam meledak, energi keras berteriak. Dua sosok yang agak sengsara menembak mundur. Hanya setelah mengambil selusin langkah mundur, mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri. Ketika semua orang menyaksikan pada pertempuran ledakan di langit, beberapa dari mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Intensitas pertukaran sebelumnya sudah jauh melebihi pertempuran antara Yuan Chang dan Chen Gui. Siapapun dapat melihat bahwa dua orang di langit benar-benar memiliki pertandingan kematian. Setiap serangan waktu tidak memiliki jejak belas kasihan. Jelas bahwa keduanya memiliki niat untuk memusnahkan yang lain. Namun, bisa memaksa Yuan Chang ke keadaan seperti itu. Lindung ini benar-benar menakutkan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, Lindung dengan paksa menstabilkan tubuhnya yang telah menembak mundur dari pertukaran sebelumnya. Dia melirik banyak bekas luka putih yang muncul di tubuhnya. Ini ditinggalkan oleh pedang di tangan Yuan Chang. Namun, serangan yang dengan mudah mampu membunuh puncak sembilan ahli tahap Yuan Nirvana hanya bisa meninggalkan bekas putih di tubuhnya. Menyenangkan, Lin Dong menyeringai dan meregangkan tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melepaskan serangan tangan kosongnya ke isi hatinya. Selanjutnya, dia menembakkan senyum menyeramkan ke Yuan Chang sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat kuali raksasa di langit. Sementara Lindong sedang berselisih dengan Yuan Chang, Burning Sky Array di bawah kuali sudah berhasil terbentuk. Sudah waktunya bagi kamu untuk mengalami kekuatan dari Burning Sky Array. Lindong berkata dengan tawa menyeramkan. Dalam kedalaman daerah iblis unik, saudara-saudara yang menjadi abu oleh Array Sky pembakarannya. Oleh karena itu, Are ini harus dapat membuat Yuan Chang babak belur dan kelelahan. Swoosh, setelah penampilan seringai jahat di wajah Lindong, cahaya merah tiba-tiba meletus dari burning sky cauldron di langit. Pada saat berikutnya, itu berlanjut ke amplop Yuan Chang yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share